Terima kasih Anda masih setia bersama Manadeji Channel. Ini episode ke nya ya guys. Tadi malam tanggal 1 November 2019. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia bersama Manadeji Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan tolong juga itu tanda loncengnya di goyang goyangnya biar notif kasih video baru Maman ada di rumah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi gua tak baju ay di mukaan kemarin e, hari di susulan ke sana lalu ditangkol don kan? juga naik lagi tangkol pun karena paku karena astok korek karena pilunan aji kada sopan sok lain sopan gitu, mah oh, asal datang aa asal datang aa datang datang anjing balik naung aduh bacok bacok datang Ainnya bermain melin pasti ke Ainja duit Ainja tuh hutang Kata barang air? di Oh sayang ani ayang Thank <laughs> you. Jangan oh, uh, yang yang air, yang bisa bila mana Oi, datang, tolong. masa aja yang namanya dicetel Oh, mau bayar deh asa irung menancap-nancap mangga Hai, kemana sih ya? hai, sih ya Eh jangan ganggu ayu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tuk Wah, batur Mojapati, Rara ini kok kok tuk. mak Ya mak Misin. Dada membalok, dada membalok, dada anjing <dwellings> hmm. <int ziet> <haut> Hai, woi, yeah, ya, ya, ya, ya, As. Bulan oh, ya, ya kabinetnya amannya, Ada undang-undang di mana? Undang-undang udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Selamat udah, udah, udah, udah, I'm gonna get